Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, dimanapun kalian semua berada, semoga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya kalian semua dan rezeki yang banyak dan melimpah. Pada kali ini, saya akan berbagi mengenai keren hois atau crane overhead pada video kali ini kita berbagi tentang aktivitas crane overhead nah ini operatornya pakai remote control jadi dia tidak menggunakan tuas-tuas atau handle yang menggunakan remote control yang berhubung langsung dengan overhead crane. Bina sobat aktivitas dan cara kerja crane hoist. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. subscribe gratis.